ini saya dakoh orang maksudnya tinggal kasih ya ya ya ya. Entar so, barangkali mau ngasih silakan. Iya. Yang demo, kita ke puskesmas langsung ke sumur. Bapak siapa namanya, Pak? Pak, Pak Said. Dari... Krawang, Bosa. <laughs> dari Kawang Pak, Bosha, se dari Kawang. Tapi dulu dia tuh kesini nyari hmm. nelayan nanti tinggal di sini. Pak, yeah. bisa siam hmm. Orang Kerang Kawang juga sini Pak, kalau cara dipatin dipatinkin sini sebanyak. Nih Pak, Pakan ini. Bosha, namanya ya Bosha ini, kawang nih suaranya malah mati. Nah, ini yang ada di sini. Nanti ya, Pak. Nanti ya, Pak. Nanti ya. pulang ya, Pak. Iya, iya, Mas. Iya, Mas. Kalau makan yang kecil-kecil ini makam umum? Ini tak? makam umum. Oh, umum. Oh, kalau sunan Gunung Jati itu ya, Jos. Sunan Gunung Jati sebelah sana. Kalau ini orang tuanya atau gurunya. Oh, terima. Namanya Syekh Maulana Jalukapi. Aduh, cek nur sama samaan. Banyak banyak sih. Kalau itu namanya aduh. Oh, Ini apa nglima cumpang. Awalnya istrinya sudah jadi. Sudah jadi. Sekarang udah masuk kan jadi. Cek gede namanya. lah. Oh gitu ya. Banyak enggak, banyak, Pak. Hmm. Oh yang oh, ini. Tanglima kumbang, Waktu dari tanah Cina. tiga kapal yang satu kapal dibaca. Oh yang ini ya. Oh yang ditutup ini ya, Pak ya? Yang ditutup ini ya, Pak? itu kalau dama-dama panggil-panggilnya yang ini pengawalnya Pak yang tadi oh yang tadi ya yang banyak makannya kan lain makannya kan lain ya sekarang belasannya kan kelihatan ya oh iya kalau peser bumi di atas serbumi bumi ya, ya. makasih dulu boleh ini bangunan baru oh. bapak, bapak. ini tahu Oh, dulunya namanya balai amparan. Balai amparan. Atau persegi. Iya. Yeah. Jadi dulunya gini kata orang tua saya yeah. kan? ya. Sangat ya. Kalau walikan orang di yeah. Kalau ada peperangan di kampung nih. musuh Musiyah ya, yeah. kandak klub dia kan dimasukin di silang. Oh, gitu. Nah, kalau tiap malam seduh sini rapatnya. Oh, begitu. Besar bumi. Besar nah, bumi. Ini namanya balai amparan gambar putih. Oh, gitu. tempat pergumulan para wali sini tetap. Oh, gitu. Ya kayak sembilan kan di sini di demak ya. Iya. Tetap ada di sini. Iya. Eh, nah, tempatnya malah sekali sembilan. Oh. Nah. Kalau, nah, kalau jaga, di demak eh, Itu baru sekarang. Bangunan sekarang. Berusaha. Oh yang, yang lama ini ya. ya, ya. Lama ini. Ini tempat, masalahnya. Yeah. Naik pesat ke atas ya. mungkin uh. dari atas yang kelihatan puser ini sama Gunung Jati. Oh, begitu. Iya. Oh. bukannya Gunung Himalaya yang paling tinggi yang kelihatan ini. Pusir oh, ini. ini sama Gunung Jati kan gaib, Oh, iya. Yeah. Naik lagi, kali, turun lagi bener ini kan yang paling tinggi. Oh, begitu. Karena Gunung Himalaya kan biasanya Himalaya Pak yeah, tinggi, right. yeah. ya. Tinggi-tingginya ya. Iya. Ditinjau kan dengan tahun-tahun berapa, Pak? Paling Mbak baru sekarang. Tahun paling ya. Tebaknya aja masih ada pohon oh, iya. uh, Kalau ini pusar ini dulu uh, pusar bumi ini peninggalan siapa, Pak? Yang buatnya siapa? Dia Pak ini Para wali juga. Keadaan kan, tempat perbularan Barwali di sini. Kalau wali kan lain ya. Setiap bismillah pulang ke sono saya. Paham enggak ya? Iya. <laughs> <tuh. <tuh> iya. Sekali, bismillah kan Pak Bulama yang di atas ya, Pak? Betul iya. kita orang, ya. orangnya. Hmm. Enggak, dia pulang mau ke sana, kumpul di sini Rabuana oh, kan namanya banyak sih, pangeran Cak Ya, namanya Ladewa, langsung usang pangeran Cak Terus, sekarang itu Jebon, sama orang yang punya banyak Sekarang bapak-bapaknya Sunang Giniati Di Sial Baru Dewa itu Pak Oh gitu Nah, <laughs> iya. sembarangan. Sekarang kita ke nih, Pak? Merujuk mana? Iya. ini oh, oh, Ini bangunan baru, Pak, kalau ini. Oh, ada Makamnya ini salah iya. saleh ya. Dari mantan jaksa agung Tunggu, ya, dari gitu. postret, eh, menteri kehakiman atau jaksa agung gitu? jaksa agung jaksa agung kehakimannya jaksa agung ya dari pak ya mari mau Pak. enak kalau mau sholat ada, ada, ada, ada, ada oh. kalau ambil situ itu petilasan sih oh itu Boleh. Masuk. Kalau diboleh, nggak apa, apa masuk aja. Ya. ya enak, Enggak Amin <laughs> ada kurang kerjaan gitu ya mbak. timur Dan samping ini berarti samping selatannya utara ya. di timur itu ini, ini barat mohon maaf Anda ke barat hmm. ini makan satu daun atau satu enggak atau syek menjadi kalau syek kan nama artinya pemimpin aku api kan dua jadi dia kan takannya di bawah sana ada kebakaran enggak ya. Ah terus ini di sini. Nah, Semuanya di sini. samping Sumpul jalatunda namanya. coba ya, ya, ya. kita kesana ya Pak ya. Kata orang tua, aduh memang di enggak yang jaga itu gak ada, Pak. Oh, Tapi ya. yang yang sebenarnya kita jaga. kalau sebenarnya kita jaga? Tapi yang jaga itu bukan kembala. Hmm. Masuk di lewanya itu sebentar itu. Hmm. Wah itu yang jaga itu. Apakah hmm. oh, nggak Pak? jadi, Pak itu Pak itu Jakarta. Jakarta Tawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hmm. Kalau ada yang orang apa kenapa sakit atau itu kita main yang di atas ya. Maka pada yang hmm. namanya, Kalau Asal Iya betul. kosong. Ini bangunan baru. Ini panas. apa? Ini panas. Oh gitu. Okay. <tinyanberries> Derajat, Selamat Selamat itu. Hmm. Si temur, gak, ini ratu hmm. yang peninggalan sini tampak jangkar di si apa saya itu Oke. udah lama di sini ya? Oh, udah lama, udah biasa kan biasa ngawal yang sering ngawal di Kalau udah kapal dah. Oh, iya oh, ya. ke sono aku senang jadi ini. Oh. Makanya saya kan Ya. oh ini sembuh jalan belah kalau belah masuk boleh saya masuk nie, Pak? Nah, ya, apa, -apa masuk nih. dalamnya berapa dalam ini Pak? 5 meteran. Meter, kan? ada hanya sampai sini. Oh, oh tapi... sampai atas Itu tapi Tapi kalau ada itu Kasih orang saya ibu tahu. Dikasih orang. Kalau yang orangnya yang tidak Nah sampai ingin kan harus kan ada takut. ada. tadi kalau Tapi di atas kalau kasih masuk kalau sunan kalijaga teman sunan ampel surabaya tapi setiap kali itu pak kumunya di sini saya oh, gitu. menunjukin ke anak putu bahwa setiap kali sembilan kumpulnya, kumpulnya di sini Kumpulnya di sini? tadi balai amparan oh gitu e. juga saya kandalan bahwa kumunya kan setiap kali kan kumpul di ya, sini atau singgah di sini Anak putunya itu i, i. oh jadi tempat pengumpulnya para wali dulu ya Iya. Ya, kalau mulut kalau yang puasa itu kumpul di sini hmm. tapi kalau nggak puasa ya orang puasa datang orang wali kan tidak ya. nggak kuno ke sini, pulang dan kita orang lah. Bisa, kita kepentingan Kita punya kepentingan pribadi misalkan dia kepentingan kita jalan -jalan dulu, ditunda dulu maknanya seperti itu. supaya kita kalau kalau cari kerjaan kan mulia gitu, kan? Oh, Dikasi. itu pasti rasa apa? Nah, kerjanya kan yang dijaya, nih. Yang biarlah jalan ke itu bukan jaya Maksudnya di situ, itu bukan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cuman, minta naraku itu hadiah, kayaknya. enggak, saya bukan budaya di perang, nggak bermain saya budaya ya. halo aja, dulu, kalau Cetan, buat tambah ini Yang yang sering itu dari ya, ya sama saja ya. dari, dari pandang, juga Siwangi awal semuanya, semuanya. Semuanya. Pasukan yang mau ke Kamboja Pak Saya hmm. di Awal. <coughs> Kalau ini apa Pak? Ini sumur tiga empat. Sumur pati, art artinya tekat pati dulu. drama tegang pati kahuripan yang oh. itu uh. oh. Ini di luar sana di Kemitan yang nama. Hmm. Katanya sama sih saja. Jadi dari Dari depan samping. ada oh, samping. Ya. kita langsung ke mobil aja, Pak. Iya, heeh. Capek dengarnya, Pak ya? Lumayan. <kes> nah, telah di nyar dia Bawa ke pos itu ada 60 meter katanya. Oh. Iya Dari mana, Pak? Dari bawah itu kan nanti ya di di ke sini ya di meter. meter. Oh, dari jalan raya. jalan lagi ke atas. Sampai, Sampai ke atas 60 meter. Eh, nah, ada 60. Hanya capeknya bantes tuh ya. Iya. <laughs> iya, capek makanya. Peringetan ya. ya, nah, ya, nah, ini. Darah, sih, ya, sih, Pak. Hmm. Tuh, ini Pak. Si Pak. Ini. Udah oh. meng ini. Pak am yang ada. Menurut. Ya, tekan ada kan ada tiga, ini maaf ya. Setelah disini Wangi ini sama ya, mangi dengan disapu. Ya, ya. Jadi orangnya masih hidup. Oh iya. Yeah. Oh yeah. Yeah. Nah, ini aja. <tuh>, gitu. Ya benar. Pak,